Selamat bertemu kembali pada pertemuan yang ke-14 ini, yaitu membahas tentang akuntansi sumber daya manusia. Untuk mendefinisikan bahwa the Committee of on Human Resource Accounting menurut Belkau bahwa beliau mendefinisikan SDM bahwa proses mengidentifikasikan dan mengukur data tentang sumber daya manusia dan menyampaikan informasi ini kepada mereka yang berkepentingan ada tiga fungsinya yang pertama sebagai kerangka kerja untuk membantu pengambilan keputusan di dalam SDM yang kedua memberikan informasi kuantitatif tentang biaya dan nilai SDM sebagai unsur organisasi dan yang ketiga Memotivasi manajer mengadopsi informasi SDM dalam pengambilan keputusan yang menyangkut orang, dan kemudian dari berbagai isu yang menyangkut akuntansi sumber daya ini, beliau berpendapat ada tiga: yang pertama, mengapitalisasi biaya sumber daya manusia lebih valid daripada membayarkannya; yang kedua, informasi mengenai sumber daya manusia ini tampaknya. Sangat relevan bagi proses pengambilan keputusan. Baik itu untuk pihak eksternal maupun pihak internal. Yang ketiga, akuntansi sumber daya manusia ini menunjukkan pengakuan secara implisit bahwa manusia adalah sumber daya organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya lainnya. Tujuan akuntansi sumber daya manusia adalah memberikan informasi tentang sumber daya manusia dalam suatu perusahaan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Secara umum, bahwa fungsi akuntansi sumber daya manusia adalah ada empat. Yang pertama, untuk melengkapi informasi tentang nilai SDM. Yaitu untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan tentang perolehan, alokasi, pengembangan, pemeliharaan SDM agar tercapai efektivitas tujuan organisasi. Yang kedua untuk memberikan informasi kepada manajer personalia agar dia dapat secara efektif memonitor dan menggunakan SDM yang ketiga memberikan indikator dalam pengawasan aktiva, misalnya apakah aktiva ini dipertahankan, dijual atau dinaikkan, berapakah nilainya, apakah nilai sumber daya ini berkurang atau naik selama suatu periode tertentu, dan yang keempat membantu pengembangan prinsip manajemen dengan menjelaskan akibat keuangan dari berbagai praktik akutansi sumber daya manusia tujuan utama akutansi sumber daya manusia yaitu untuk membantu para manajer perusahaan dalam mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia bahwa hal ini semakin penting terutama dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif sehingga diperlukan manajemen strategi yang tepat dalam mengelola SDM ini untuk mengelola SDM ini secara baik maka diperlukan informasi tentang SDM yang akurat dan relevan Akuntansi SDM bisa memberikan informasi kuantitatif maupun kualitatif kepada manajemen mengenai pemenuhan pengembangan pengalokasian kapitalisasi evaluasi, dan penghargaan atas sumber daya manusia. Dalam kaitan inilah diperlukan pengukuran mengenai biaya dan nilai sumber daya manusia. Untuk pengukuran nilai SDM, memang faktor yang paling sulit dari isu ini adalah masalah bagaimana menilai sumber daya manusia itu secara kuantitatif. Jika diakui bahwa sumber daya manusia itu merupakan suatu aset perusahaan. Sampai pada saat ini bahwa provinsi akuntan atau general accepted accounting standar belum sepakat untuk memasukkan sumber daya ini sebagai post on the balance sheet. Namun, sebenarnya konsep menilai SDM ini dapat diambil dari general economic value theory. Sebagaimana tipe fisik, individu atau grup dapat memberikan nilai, yaitu kemampuan mereka untuk memberikan jasa ekonomi di masa yang akan datang. Namun, kalau dipakai definisi aset yang berlaku saat ini, dalam akutansi, bahwa aset seperti ini dinilai tidak dapat digolongkan sebagai aset Karena perusahaan tidak dapat mengontrol pada pemilikannya Untuk ini dikenal Human resource Value Theory Dalam hal ini dikenal dua teori Yang pertama itu Plumhold teori Dan yang kedua leaker dan Bauer Theory Dalam pengukuran nilai sumber daya manusia menurut teori hole bahwa dalam model Plumfold disebut bahwa untuk mengukur nilai individu maka dapat dilihat dari interaksi dua variabel yang pertama itu the individual conditional value dan yang kedua the probability that the individual will Mention membership in the organization Dalam kondisional value adalah Bahwa jumlah yang secara potensial dapat direalisasi Dari jasa seseorang yang diukur dari Productivity, transferability, dan promotability Dari pengertian masing-masing adalah Sebagai berikut yang pertama Dari segi productivity ini disebut juga bahwa prestasi atau performance itu menyangkut suatu aset jasa dari seseorang individu yang diharapkan memberikannya sewaktu dia menjabat posisinya yang sekarang. Jika dilihat dari segi transferability adalah satu aset jasa seseorang individu yang diharapkan diberikannya jika dia dipindahkan ke posisi lain yang ditawarkan pada posisi yang sama tetapi jalur promosi yang berbeda sedangkan promotability merupakan suatu aset jasa seseorang individu yang diharapkan diberikannya jika dan ketiga dia menduduki posisi yang lebih tinggi dalam jalur promosi yang sama atau berbeda Kalau pengukuran nilai sumber daya manusia ini dilihat dari segi teori Likert dan bawah Kalau Kramholt mencoba menilai individu sedangkan Likert dan bawah Bawar menilai kelompok atau kemampuan produktif dari orang yang yang ada dalam organisasi dari suatu perusahaan atau unit yang ada di dalamnya menurut Likert dan Bauer ada tiga variabel yang saling berhubungan yang mana saling mempengaruhi efektivitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang mana itu pertama casual kedua intervening ketiga Enrico kalau kita lihat dari variabel causal adalah bahwa variabel independen yang dapat secara langsung atau disengaja diubah oleh organisasi dan manajemennya yang seterusnya menentukan perkembangan dalam organisasi. Tetapi hanya faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh organisasi dan manajemen. Faktor yang tidak dapat dikontrol seperti atau misalnya keadaan bisnis. Kendati pun merupakan variabel independen, tetapi karena tidak dapat dikontrol, tidak dianggap sebagai variabel kosa. termasuk di sini struktur organisasi, kebijakan manajemen, DPC, strategi bisnis, dan kepemimpinan, keahlian, dan perilaku. Kalau kita lihat dari segi variabel, enterpening ini menggambarkan keadaan internal, kesehatan, dan kemampuan. Berprestasi dari organisasi seperti loyalitas, sikap, motivasi, prestasi, tujuan, dan persepsi seluruh anggotanya Dan kemampuan kelompok untuk melakukan tindakan bersama yang efektif Jika dilihat dari segi variabel and result adalah variabel dependen yang menggambarkan hasil yang dicapai organisasi seperti produktivitas, biaya, kerugian, atau kerusakan, pertumbuhan, harga saham, dan laba. Jika kita lihat dari sini pengukuran nilai SDM mengenai biaya. Yang mana itu untuk menentukan biaya SDM maka telah dikemukakan berbagai teori dan model pengukuran biaya SDM ini. Jadi kalau dikelompokkan ada dua bagian besar. Yang pertama human resource cost model dan yang kedua human resource value model. Jenis biaya menurut plum Hall mengidentifikasikan dua nilai berikut yang pertama acquisition cost dan yang kedua learning cost. Yang mana itu acquisition cost bahwa semua pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pejabat baru. Biaya langsung seperti biaya recruitment, biaya seleksi dan hiring dan maupun penempatan. Biaya tidak langsung biaya promosi dari dalam perusahaan jika dilihat dari learning cost, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melatih pegawai sampai memiliki kualitas yang diharapkan yaitu untuk menduduki jabatan tersebut biaya langsung seperti biaya training orientasi on the job training Sementara itu biaya tidak langsung adalah kerugian yang ditimbulkan berkurangnya produktivitas selama pelatihan. Demikianlah pertemuan ke-14 ini, yaitu mengenai akuntansi sumber daya manusia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.